untuk kabar pertama persahabat ya perhatikan Ada sebuah unggahan spesial Tentu ini komentar dari Dr. Puspa Langsung Di unggahan Kakak Rizky Bielar Perhatikan komentar yang diberikan oleh Dr. Puspa Turut berbahagia atas kelahiran putra pertama Bunda Les Kejora, Papa Rizky Bilar bangga bisa kawal sampai lahir baby L. Alhamdulillah ibu dan bayi sehat, thank you Dokter Nana Obgin, Dr. Mel 97819 walau sempat panik karena di luar dugaan sebelumnya, semoga baby L bisa menjadi anak yang soleh berbakti pada orang tua dan berguna bagi agama Nusa dan bangsa. Amin. Amin. Amin. Ya robbal alamin. Wow, masyaallah ya. Di kalimat komentar Dr. Puspa ini kita mendapatkan jawaban soal jenis kelamin baby bersahabat ya. Tentunya jenis kelaminnya itu adalah cowok. Di sini kita lihat Kalimat yang dituliskan turut berbahagia atas kelahiran putra pertama. Wow, Alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan jawaban bersahabat ya resmi dari dokter puspa langsung. Mudah-mudahan BBL menjadi anak yang soleh, anak yang sehat, anak yang kuat, dan anak yang hebat. Masya Allah banget ya. Sebelumnya para dokter ini pepanikan karena... Tentunya di luar dugaan sebelumnya, tetapi Alhamdulillah, berkat doa, berkat support dukungan dari orang-orang hebat, orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky. Bilal, postingan ini diunggah kembali oleh akun Lestler Go Public. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Udah ya, yang tanya cowok atau cewek ini jadi jawab dokter puspa tuh Masya Allah, sabarakallah, baby L Hingga banyak dimanjari komentar respon yang sangat luar biasa Dari akun Nia1233 mengatakan di kolom komentar Pura-pura nggak tahu Min, ntar pas baby L launching Kita pura-pura kaget ya, kayak nggak tahu idola kita aja Kan mereka seneng ngasih kejutan untuk fansnya Masya Allah banget ya Doakan saja yang terbaik, pokoknya untuk rumah tangga Lesti dan Rizky. Bilang ke kabar berikutnya, ada juga unggahan spesial yang kita Ini unggahan semalam, langsung dari Kakak Rizky. Bilang. Masya Allah senang dan bahagianya kita melihat kamar BBL Walaupun melihat selimut dan gulingnya aja Kita sudah bahagia dan senang banget persebet ya Mari kita sama-sama mendoakan Mudah-mudahan dedek lasti Cepat sehat, cepat pulih Dan tentunya cepat bisa pulang ke rumah Dan selalu memberikan kebahagiaan vitamin Untuk kita semua Video momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Anuskorsik. Ada kalimat kasun juga yang dituliskan Doa kita pagi tadi di Izaba Plan, kelihatan selimutnya doang, gak apa-apa ya. Masya Allah, gak apa-apa sumpah, kata nggak apa-apa. Aku sabar kok, dalam arti kapan launchingnya? Woi, masya Allah banget ya, sabar ya. Launchingnya diperkirakan awal bulan Januari, mudah-mudahan saja ada kabar baik. Kabar bahagia selanjutnya yang kita dapatkan soal launchingnya BBL. Untuk selanjutnya, perhatikan juga persahabat ada sebuah unggahan, ini spesial, dari TV3 Kalina. Para ya, penjelasan dari TV3 ketika diwawancara di Intense, ini sih sungguh luar biasa banget, Masya Allah. Aduh, kita semakin bangga kepada TV3 Kalina yang selalu tulus, mensupport, mendoakan, mendokong idola saingan kita Leslie dan rezeki bila. Kalimat yang disampaikan oleh Teh Fitri Carlina Semakin tinggi makin kencang Juga anginnya kayak gitu bersahabat ya Di kacamata Teh Fitri Carlina sendiri Tentu Rizky Bilar persahabat ya Ini adalah orang yang baik Orang yang bertanggung jawab Dan tentu kakak Bilar Dan tidak lesi kejoram Ini tidak pernah mengganggu Orang lain Siapapun itu persahabat ya Tidak mengganggu kehidupan orang lain bersahabat ya Masya Allah dan tentu ini membuat kita semakin bangga Tidak menyentil ataupun menjadi beban untuk banyak orang Itulah yang disampaikan oleh Teh Fitri Carlina Dan tentunya persahabat ya Kehidupan mereka ya begini Tentunya kita sebagai fans sejati Harus selalu kompak dan solid Mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Pilar Dan tentu untuk selanjutnya juga Aduh sebuah postingan persahabat ya, untuk kita semua nih Dari l2w.id Quittus untuk hari ini Persahabat ya Quittus of the day Abaikan pembenci Abaikan mau sebaik apapun kita Mereka tetap membenci kita Wow ini luar biasa banget persahabat ya ini menyangkut Sama penjelasan Fitri Karlina sebelumnya persahabat ya Karena di luar sana banyak sekali pembenci yang selalu berkomentar negatif kepada idola kesayangan tetapi di kutas hari ini abaikan saja pembenci abaikan mau sebaik apapun kita mereka tetap membenci kita yuk tentunya bersahabat ya kita abaikan saja orang-orang yang selalu memfitnah, orang yang selalu berkomentar negatif yang tidak mengenakan tentunya kita tetap fokus satu tujuan mengidolakan mensupport Lesti dan Rizky Pilar untuk berikutnya, perhatikan persahabat ada sebuah postingan Ini info untuk kita semua Diunggah oleh akun Sunal Putih, Hans Kurbilar, Bahwa kita semua wajib untuk mendukung, memvoting persahabatnya. Di ajang Indotv Trends Indotv Trends World 2021 Karena pasangan paling ngetrends Lesti dan Rizky Billar ini Masuk nominasi Wow, masalah banget ya Vote lagi kita, follow dulu Instagram Indotv Trends, terus like dan komen gambar Leslar ini ya sama-sama kompak dan salut kembali Tunjukkan kebarbaran kita Bahwa kita barbar dalam kebaikan Untuk selanjutnya, kita lihat juga persahabat Ada sebuah postingan dari Mas Gongli empat jam yang lalu persahabat yang mengunggah sebuah postingan Leslar Entertainment Dan salfok dengan kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Mas Gongli, Sumpah terharu sedihlah lah gini ya kalau ngedit pakai perasaan Wow, semoga saja di up hari ini kita menunggu kabar yang kejutan bahagia dari vlog-vlog Leslar Entertainment Mudah-mudahan Leslar Entertainment tetap solid, tetap jaya dan sukses selalu, amin untuk berikutnya juga bersahabat, ya info penting kita dapatkan dari Teh Ocha semalam. Ini spesial banget ya, dedek Elasti. Ini dinomor satukan oleh Teh Ocha. Perhatikan di kalimat yang dituliskan lewat cancel oleh Teh Ocha. Yang pertama, kesayanganku, Lesti Kejora, yang bikin dagdik du, saking sayangnya sama aku, menguatkan badannya, biar tetap nyanyi di konser pas aku resik ada info ada perutnya kontraksi langsung aku percepat latihan terus shooting duluan begitu selesai langsung ke rumah sakit besoknya dm dan tiba-tiba lahiran ya allah alhamdulillah diselamatkan. Kamu nanti bisa lihat ya penampilan Dede terakhir sebelum melahirkan ternyata di konser 25 tahun Rosta. Wow, RCTI 30 Desember 2021 jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Ini tayangnya besok persahabat tanggal 30. Mudah-mudahan acaranya lancar. Ini sih luar biasa kebanggaan-bangga persahabatnya Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dipermudah apapun urusan idola kesayangan kita. Dan untuk selanjutnya para sahabat ada info spesial bahagia juga untuk kita semua perhatikan Karena ada trailer terbaru film Asyap Man 2021 yang direncanakan akan tayang Februari 2022 Wow ini seru banget para sahabat ya Rizky Billar menjadi bintang tamu di film tersebut Pastinya wow dan sangat the best banget ya mudah-mudahan Tentunya semuanya diperlancar kita dukung wajib kita support Apapun acara-acara yang dibintangi oleh kakak Rizky Pilar. Info ini kita dapatkan dari Lifestyle First Garut persahabat ya banyak komentar yang diberikan. Ya ini dari akun Instagram Amalia Wiradinata. Aduh keren banget film. Yang tentunya dibintangi oleh kakak Bilar di film itu. Wow, keren banget ya kakak Bilar di film itu, Masya Allah. Gak sabar pengen nonton, keren Papa BBL, Mudah-mudahan saja bersahabat ya. Tentunya ada kejutan-kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola saingan kita Lesti dan Rizky Bilar.